sekarang gue mau ngomong tentang loker buat kalian yang kalau misalkan nih kita mau pergi dulu kemana kan biasanya kan kita suka pindah nih misalkan kita pindah tempat pindah hotel atau pindah hostel di Jepang itu kebanyakan baru bisa masuk itu jam 3 sore bahkan ada yang jam 4 nah sayang dong waktu lo dari pagi udah keluar dari hostel yang sebelumnya sampai sore jadi lu bisa lu mau pergi kemana dulu misalkan oh gua mau ke Disneyland dulu nih tapi gua harus pindah koper jadi kalian bisa titipin koper kalian di locker di stasiun jadi di stasiun-stasiun itu mereka sediain locker tapi enggak semua stasiun itu ada locker yang buat koper ya jadi koper uh, locker yang gede-gede itu kebanyakan cuma di stasiun-stasiun besar. Untuk stasiun kecil tuh cuma kayak yang kotak gitu loh, kayak buat nitip tas, tentengan gitu atau nitip apa. Jadi usahain kalau misalkan uh, kalian harus tahu stasiun-stasiun besarnya itu kira-kira yang bisa nitip koper di locker besar tuh ada di mana aja. Kebiasanya tuh Tokyo, Shinjuku, kayak gitu. Untuk loker kalian juga harus cepet-cepet gitu karena kebanyakan tuh orang di sana juga mereka titip koper gitu kayak mereka titip barang di sana buat uh, titip di lokernya jadi harus bener-bener cepet karena itu tuh kayak uh, udah pada habis-habis udah pada dipakai dipakai dipakai gitu sediain juga kayak uang koin atau um, mereka tuh lokernya tuh ada yang pakai IC card ada juga yang pakai uang cash. Jadi kalian harus kalau bisa prepare buat keduanya. Karena di Jepang itu enggak semua pakai IC card gitu loh. Jadi belum belum semua pakai IC card. IC card tuh kayak kartu flash. Oh iya, internet. Buat internet di sana sangat mudah sih sebenarnya. Di sana tuh banyak public wifi juga. Jadi kalau misalkan kalian tuh tiba-tiba internetnya mati, pasti sebisa mungkin untuk bisa dapetin public wifi di sana tapi e, kalau gue biasanya kalau di Jepang itu pakai SIM card SIM card di Jepang itu gue biasa beli di klub untuk beli SIM cardnya itu biasanya 8, 8 hari ya bisa juga pakai pocket wifi lu bisa beli di sana atau bisa juga e, beli di Indonesia makanan-makanan di Jepang itu gimana oke okay. Buat kalian yang mau ala backpacker, kalian bisa bawa makanan-makanan yang e, gampang disimpan Itu dari Indonesia bisa, kayak misalkan rendang atau kalian mau bawa abon Itu juga bisa kayak lauk-lauknya kalian bisa kayak kentang kering tau kan yang oran-oran itu Lupa gue namanya kentang apa Itu bisa kalian bawa karena nasi di sana gampang banget bisa kalian dapetin di Uh, kayak di Seville, di Family Mart, di Lawson Itu ada nasi yang dijual tinggal kalian panasin di microwave Kayak gitu Jadi itu bisa meminimalisir pengeluaran juga Atau kalian bisa beli makan onigiri Di Jepang, di Seville, Family Mart tuh ada semua onigiri Dan itu enak banget Tapi otomatis onigiri itu kebanyakan nggak mungkin makan satu ya, jadi pasti kebanyakan tuh dua kayak gitu tapi ya kalau itu kalau mau makan ala backpacker dan lu punya budget yang sedikit sih maksudnya oh ya untuk makanan di Jepang itu ya, takutnya kalau buat yang muslim babi itu membingungkan ya jadi kayak di sana tuh harus tahu banget itu ada babinya atau enggak jadi misalkan nih di tempat kayak Yoshinoya kalau Gyukasu kan pasti otomatis beef ya kalian harus tanya banget sama yang pelayannya uh, di sana ini tuh babi atau enggak mereka tuh kebanyakan gak bisa ngomong bahasa Inggris jadi kalian harus kayak tahu gitu loh itu tuh babi atau bukan jadi yang penting tuh sebenarnya gini kalian harus tahu babi itu buta dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang itu tinggal aja uh, kayak nanya ini buta kalau uh, oh dia pasti akan kayak No, no no no atau oh iya ya ya gitu. Buat kalian yang muslim itu harus ditanya banget karena di sana tuh kita nggak bisa ketahuan makanan enak tuh itu babi atau bukan. Terus biasanya juga gue pake kalau misalkan mak uh, makanan di sana tuh menu-menunya tuh kebanyakan tuh bukan berbahasa Inggris ya, jadi bahasa Jepang. Jadi tuh, kalian makan bingung itu apa. Karena di sana bahkan menunya aja kadang nggak ada gambarnya. Jadi kayak ini apa ya kayak gitu ini apa ya. Jadi mendingan kalian untuk prepare Google Translate yang bisa foto gitu loh. Jadi translate ke bahasa Inggris ini tuh apa. Dan itu membantu sih buat gua. Di sana tuh kalian bakalan banyak jalan banget ya. Jadi kalian tuh harus fit terus harus uh, kalau bisa jaga tubuh kalian buat tetap uh, vitaminanya tuh kuat, terus jangan lupa kayak tetap konsumsi vitamin. Kalau menurut gua kalau misalkan udah kecapean banget kaki kalian tuh pegel, itu kalian bawa counter paint atau kayak salon pas gitu loh. Itu kalau misalkan udah selesai jalan malam-malam, kalau mau udah mandi mau tidur, kalian kayak pakai counter terus atau salon pasnya ditempelin terus. Jadi besok pagi tuh kalian pegel-pegel bisa hilang. Itu cara gue sih. Buat kalian yang kayak mau pindah kota kalau misalkan nggak mau ribet bawa bawa koper itu bisa jadi uh, di sana tuh ada jasa pengiriman kayak barang gitu koper ke kota lain itu di sevel yang gede-gede itu -gede biasanya ada jasanya dan itu kira-kira 4 jam kayak misalkan dari Tokyo ke Kyoto gitu ya terus kalian nggak mau nih berat-berat bawa barang jadi di sevel yang besar itu ada jasa untuk pengiriman barangnya itu bisa sampai di kota yang kalian tuju itu 4 jam gitu oleh-oleh, kenapa sih uh, gue tuh orangnya tuh bener benar yang kalau bawa oleh-oleh ya buat orang-orang yang gue ketemu dan deket aja kayak misalkan temen kantor atau family, kayak gitu atau teman-teman yang biasa gue ketemu, yang jauh-jauh itu kadang gue gak, gak mau beliin oleh-oleh, karena ya jarang ketemu terus oleh-olehnya juga nanti mbak kalian gak, gak kekirim gitu loh jadi kayak percuma nah kadang tuh gue juga kayak e, misalkan gue beliin buat diri gue sendiri misalkan sepatu ya nah itu kardusnya biasanya nggak gue bawa kenapa karena itu buat e, menu-menuhin koper gue jadi baju misalkan gue beli baju nah itu price tagnya dicopot terus kayak sepatu, kalau bisa tuh kayak ditumpuk atau kalau nggak mau ditumpuk bisa juga, misalkan ini sepatu terus kan kita ada kayak kos kaki-kos kaki masukin kos kaki di dalam sepatu terus kayak, atau kalau makanan, makanan tuh yang agak ringkih ya, misalkan kayak ada kardusnya, nah gue tuh biasanya gue uh, gue selimutin pakai baju jadi kayak bajunya tuh digulung di kardusin, ya, di makanan yang ada, yang gampang rusak, jadi supaya gak langsung kegencet gitu loh kalau misalkan nutup koper dia tuh masih ada kayak bantalannya gitu pokoknya intinya tuh kayak baju-baju tuh digulungin aja baju-baju digulungin di, kalau bisa sekecil mungkin itu cara gue supaya koper yang gue bawa tuh tetap bisa muat sampai pulang kemarin aja tuh gue bawa 13 kilo doang loh, terus pulang tuh cuma 15 kilo jadi kayak nambahnya cuma 2 kilo karena memang gue juga lagi gak bawa banyak paling kayak makanan terus kalau pengen beli kalau pengen beli baju ya beli baju gitu nggak yang terlampau banyak banget gitu sih ya kalau emang yang pengen tujuan ke Jepang itu belanja lu harus prepare sekecil mungkin gimana caranya lu bisa bawa pulang yang pasti kardus nggak perlu lu bawa Price tag lu copot. Oke, okay. um, apa lagi ya? Oh iya, kalau misalkan kalian ke daerah Kyoto, biasanya kebanyakan tuh naik bus, ya kan? Jadi kalau naik bus, kalian harus tahu benar-benar kira-kira turunnya itu di halte yang mana, karena di sana tuh halte itu benar-benar yang enggak yang kayak halte gitu loh. Kebanyakan tuh halte kayak cuma tiang doang gitu loh, tiang doang. Jadi kalian tuh harus lihat di busnya jadi kita tuh udah sampai di halte mana gitu jadi harus bener-bener ya kayak kalian tuh cek setiap halte Oh iya gua kasih tahu lupa jadi harus cek juga yang namanya cuaca setiap harinya tuh pasti kalau Jepang punya tuh bener-bener, kalau hujan ya hujan, kalau salju ya salju, kalau panas ya panas, kayak gitu. Jadi kalian harus benar bener cek cuacanya, misalkan kalian mau ke Disneyland, atau Disney sih, atau ke Universal Studio. Jadi kalian eh, kalian harus bener-bener cek cuacanya, biar kalau main itu kalian gak wasting money gitu loh. Maksudnya lu udah, udah dateng terus ternyata hujan, itu sedih banget sih. Gue biasanya cek di Weather, mereka tuh akan kasih cuaca setiap harinya, tuh kayak gimana. Thank you. Kalau ada yang suka sama videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di bawah. Kira-kira buat kalian.